Nah, sementara pakai tidak pernah lihat ijazah asli, sekarang Pak kiai merasa ini tata cara dan lain sebagainya. Nggak benar kalau nggak benar, nggak pantas di YouTube kan, dan lain sebagainya. Dari mana tahu nggak benarnya aslinya aja pakai nggak lihat, kok? Tolong, Pak, jangan jawab aja. Gara-gara keterangan Pak Kiai orang dihukum berat ya. tanggung jawabnya di hadapan Allah begitu. Ya, silakan. Maaf, bukan hanya keterangan kaya, kaya, kaya, tapi kaya, kaya. alat bukti yang ada biar, yang. Biar biar ya. biar. biar kaya. Kaya. Apa alat bukti pak kiai menyatakan ini salah kalau tidak pernah melihat yang asli dia berani membuktikan ijazah Jokowi palsu dari SD SMP SMA sudah di sini sedang diproses tapi hingga hari ini jaksa tidak pernah membawa mungkin. Pak Kyai sebagai ahli diberi penjelasan diperlihatkan. atau diperlihatkan ijazah tidak. aslinya? Tidak, Bang Egi. Ah, kalau tidak, oke. Okay. Okay. Alhamdulillah, Pak Kyai jujur. Terima kasih. Kalau tidak, bagaimana logika Pak Kyai menyatakan ini tidak benar? Baik, boleh saya jawab. Ya boleh. Silakan. Silakan dipotong ya, ya. Yeah. Egi. Yeah. Saya mengatakan bahwa praktek mubahalahnya. Tidak benar, karena harus mendatangkan dua orang, bang Egi Dua orang itu tidak terpenuhi karena satu orang saja atau satu pihak saja. Di titik itu saya melihat ada praktek mubahalah yang kalau sadar maka itu dikatakan mempermainkan agama. Sambil di situ saya bertanya, saya datangi Majelis Ulama dua kali serbuan kasus ini saya nanya ke tentang majelis ulama apakah ada fatwa majelis ulama tentang mubahalah tidak ada katanya kalau tidak ada, tidak ada kesepakatan ulama kenapa pakai berpendapat sendiri oh bang Egi ya ini majelis ulama baik karena anda kan majelis ulama ya, saya tanya ini biar biar biar ada yang jelaskan, kenal biar saya jelaskan Ye, ya monggok, monggok. jadi monggok. bang Egi ya bahwa saya berbicara hitam putih berkaitan dengan praktek mubahalahnya yeah. Saya hati-hati Bang Eki yeah. Saya melibatkan ulama Dalam hal ini Saya berkumpul dengan para ulama di Nahdlatul Ulama Di Majelis Ulama kemarin Untuk memastikan bahwa pandangan-pandangan keagamaan saya itu benar Dan memastikan bahwasanya Gus Nur ini Kalau memang benar kita akan bela benar kalau salah kita akan sampaikan salah yang saya tanyakan waktu itu saya tajam para yai apa posisi daripada mubahala yang dipraktikkan? itu salah tidak memenuhi syarat, tidak merukun rukunnya akan harus ada dua mini. Gus Nuri itu sendirian dalam ini cuma dengan Bambang Tri itu ya, saja itu sih, komoditas. harusnya ya. Bang Egy, ya. dalam masalah ini untuk mengukuhkan sebuah tuduhan ya tentu tidak dengan mubahala tidak dengan sumpah, tapi dengan bukti Bentar. yang mulia Pak Kyai, saya bertanya serius di majelis ulama sampai dua kali datang beda waktunya dua minggu saya bertanya dengan serius bagaimana mau yang benar itu apakah majelis ulama mengeluarkan fatwanya atau memberikan petunjuknya dijawab nggak ada tidak ada majelis ulama jadi komunitas Pak Kiai bisa benar tapi kita di Indonesia meyakini dan memastikan bahwa Majelis Ulama adalah perwakilan dari seluruh umat Islam, para ulamanya namanya Majelis Ulama. Nah, kalau Majelis Ulama enggak ada punya patokan, ini benar atau salah? Kenapa Pak Kiai menyatakan ini enggak benar, Bang Egy? Ya. Ya. Ini pendapat ahli, saya ya. ya, mengutip pembacaan ahli. berkaitan ya. dengan bawalbit dan kriteria penodaan agama, bukan dari saya ya ini dari majelis ulama ini saya sudah sertakan nanti ya, sudah disampaikan tapi tidak ada ya. majelis ulama menyatakan fatwa itu ada, Siap, ada ya barang. siapa yang dimaksud dengan penodaan? tentang agama? mubahalah kan fokus, fokus mubahala. praktek mubahala kan saya sudah sampaikan kepada Ustadz Khosin kalau mengacu kepada apa kiai? kepada quran, hadis, ijimah, kias saya sampaikan ini kitabnya ini ah. sebatas itu okay. Okay. saya okay. dipercaya monggo, tidak dipercaya silakan. Oke, okay. okay. saya lanjut. Menurut Pak Kiai tadi saya dengar, apa yang dilakukan ini bukan mubahalah. Ya, yeah. betul? Bukan mubahalah. Sementara dakwaan ini mubahalah. Hmm. Kalau ini bukan mubahalah bahwa dakwaan yang menyatakan mubahalah terdakwa sendiri sehingga itu dakwaannya begitu biar dakwaannya begitu nah oleh karena itu pertanyaan saya kalau ini bukan mubahalah berarti tidak ada kesalahan dong kan bukan mubahalah tolong dipahami itu logika hukum baik penonton tolong tenang yang Oke okay, Pak Yait, perlu saya kita. jawab? Okay. Okay. Jawablah, kan bukan mubahlah. Kenapa disalahin? Baik, terima kasih. Praktek itu memang izin Gus Nur. Apakah Panji dengan mengatakan mubahlah itu? Iya. Ya, ngaji, iya Pak. Iya, monggo ngobrol bang. Izin yang mulia, giliran saya. Keklah, kawan Baiklah tadi sudah kita dengar sendiri terkait masalah Saksi ahli yaitu Pak Kiai Ya ditanya oleh oh, Pak Igi Sudana Apakah tahu bahwa pernah lihat bahwa di Ijazah Pak Jodi asli ini tidak bisa dijawab oleh Pak Kiai sebagai ahli agama Ya karena sampai sekarang Ijazah Pak Jokowi belum, eh, masih banyak yang belum yakin bahwa itu asli dengan adanya oh, kasus eh, Pak Bambang Tri mencopang ke publik. Ya, maka seharusnya Pak Jokowi kalau bisa, sudah tunjukkan aja ijazah asli. Ya kan? Nah itu yang pertama, yang kedua, masalah mubahala. Ini kan sidang terkait yang eh, disebut... Dakwaan mubahala ya masalah mubahala pada eh, Gusmuh, tetapi Pak Kiai bilang itu bukan mubahala padahal sebenarnya mubahala. Nah, jadi ini semakin bingung Pak Kyai di sini ya untuk menjelaskannya sebagai uh, saksi ahli agama. Nah yang ketiga apa yang disampaikan oleh Pak Kyai bisa benar bisa tidak benar ya terkait masalah syarat mubahala ya. Namun, di sini Pak Egi bertanya lagi ke MUI. Nah, ternyata MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia itu belum mengeluarkan fatwa terkait mubahala. Nah, ini sidang ini terus berlanjut, berlanjut, berlanjut, dan artinya spekulasi spekulasi dia terus berkembang di luar. Karena apa? Karena sampai sekarang ya Pak Jokowi belum... Ya belum memperlihatkan ijazah asli yang diinginkan oleh publik Makanya ramai terus Coba keluarkan saja ini ijazah aslinya Tanda tangannya ini, ini Udah selesai masalah Itu selesai masalah Hanya itu sebenarnya Nah bagaimana menurut sahabatku? baik Baikkan videonya kawan